Halo sahabat Zodiac 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang empat pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces.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 Baik sebelum keramalannya di sini saya informasikan kembali buat kamu yang suka ataupun yang hobi seputar dunia burung dan mendengarkan kicauan seputar dunia burung silahkan kunjungi channel di bawah ini kemudian subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap video yang diupload seputar dunia burung dan buat kamu yang mendukung kita di dalam perkembangan channel ini dan ingin berdonasi melalui sosial base silahkan klik linknya di kolom deskripsi di situ akan mengarahkan kamu untuk berdonasi kepada kita yang bertujuan agar kita lebih giat lagi dan lebih fokus di dalam setiap ramalannya baik kita kembali ke pembahasan yaitu empat pekerjaan yang cocok kepada seorang Pisces untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu yang pertama yaitu pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces selanjutnya kartu yang kedua pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces Selanjutnya, dalam kartu yang ketiga, pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces. Selanjutnya, di dalam kartu yang keempat, yaitu pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces. Jika kartu pekerjaan sudah kita dapatkan, kini saat kita mengambil kartu support energi yang didapatkan masing-masing kategorinya. Di sini, untuk support energi dalam pekerjaan yang pertama, selanjutnya, support energi di dalam kategori pekerjaan yang kedua. Selanjutnya,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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk pekerjaan yang pertama yang cocok dengan seorang Pisces adalah 8 of Swords ataupun 8 pedang. Secara umumnya, ini diartikan sebagai dunia kesehatan. Jadi, untuk pekerjaan yang pertama, yang paling cocok kepada seorang Pisces adalah bergerak di bidang kesehatan. Di sini menggambarkan bahwasanya seorang Pisces mampu mengamati ataupun menyembuhkan sebuah penyakit ringan yang dialami oleh orang lain dan meminta bantuan pada dirinya. Di sini, kategori yang cocok untuk seorang Pisces di dalam dunia kesehatan adalah sebagai perawat ataupun sebagai bidan dan di sini juga menggambarkan seorang Pisces sangat cocok untuk membuka partai ataupun klinik tentang dunia kesehatan dan support energi yang didapatkan oleh seorang Pisces adalah Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diafikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces sangat cocok bekerja di dalam dunia kesehatan yaitu di dalam kategori perawat ataupun bidan dan di sini juga seorang Pisces disarankan ataupun sebaiknya membuat klinik ataupun sebuah ruangan tersendiri untuk pekerjaannya di dalam dunia kesehatan dan pekerjaan tersebut sangat didukungkan oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri maupun anak tetangga yang berada di lingkungan sekitarnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The world, secara umum, the world itu diartikan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan kedua, memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Jadi, di sini menggambarkan seorang Pisces sangat cocok bekerja di dalam dunia kesehatan, yaitu dalam kategori perawat ataupun seorang bidang yang disarankan agar lebih bagus membuka klinik di dalam lingkungan sekitarnya. Dan tindakan itu sangat didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri maupun anak tetangganya. Dan the world di sini menggambarkan seorang Pisces mampu memberikan kesembuhan di dalam kategori kesempatan kedua kepada orang lain untuk memperbaiki kesehatannya ke depannya. Selanjutnya, kita kartu yang kedua, yaitu pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces, adalah. Nine of Swords ataupun sembilan perang untuk pekerjaan yang kedua yang cocok kepada seorang Pisces adalah seseorang yang bergelut di dunia spiritual jadi kartu ini menggambarkan seorang Pisces mampu menguasai suatu kehidupan spiritual ataupun mampu melakukan pengobatan di dalam dunia goib ataupun di dalam dunia spiritual dan di sini juga pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces adalah sebagai orang pintar ataupun penasehat di dalam lingkungan sekitarnya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik opsort. Secara umumnya Kenaik opsort itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini menggambarkan seorang Pisces mampu mahir dalam suatu dunia spiritual dan pengobatan di dalam dunia gaib yang disimbolkan dengan kartu Nine of Swords dan pekerjaan itu didukungkan oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang berada di lingkungan sekitarnya dan The World disini menggambarkan seorang Pisces mahir dan mampu di dalam dunia spiritual dan melakukan pengobatan di dunia spiritual serta pengobatan di dalam dunia herbal yang didukung penuh oleh orang di sekitarnya yang berusia tidak lebih dari 30 tahun dan Dewa di disini menggambarkan seorang Pisces mampu memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang melakukan pengobatan kepada dirinya yaitu di dalam kategori pengobatan secara alami ataupun herbal selanjutnya kita kartu kategori yang ketiga dan kartunya adalah Ace of Pentacle. Secara umumnya, Ace of Pentacle itu diartikan permulaan ataupun awal mula memberi suatu keuangan kepada orang lain. Jadi di sini untuk pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces dalam kategori yang ketiga adalah seorang bendahara di dalam dunia perkantoran ataupun di dunia bisnis. Di sini menggambarkan seorang Pisces mampu mengkontrol serta mampu mengelola suatu keuangan dengan baik sehingga di sini seorang Pisces mendapat kepercayaan untuk mengelola keuangan di dalam suatu bidang usaha ataupun di dunia perkantoran. Di sini juga menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok yang sangat teliti dalam menghitung dan sangat teliti di dalam dunia pengeluaran serta pendapatan dan di sini seorang Pisces juga mampu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 dan pekerjaan itu sangat didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang merupakan anaknya sendiri ataupun anak tentangnya dan the world di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok yang mampu mengkontrol keuangan sangat bagus dan didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan the world di sini menggambarkan seorang Pisces mampu memberikan kesempatan kedua kepada seseorang ataupun kepada dunia usaha serta dunia perkantoran untuk memperbaiki keuangan lebih bagus lagi Selanjutnya, kita kartu kategori yang keempat, dan kartunya adalah "ten of one" ataupun 10 tongkat". Secara umum, "ten of one" itu diartikan merangkul semua pekerjaan. Jadi, untuk kategori pekerjaannya, keempat yang cocok untuk seorang Pisces yaitu seseorang yang memimpin di dalam suatu lingkungan pekerjaan, ataupun dijadikan seorang... Leader ataupun pemimpin di dalam suatu proyek ataupun pekerjaan, dan di sini juga seorang Pisces sangat cocok menjadi seseorang wira swasta ataupun mengelola suatu usahanya sendiri dengan banyak karyawan, dan di sini juga menggambarkan seorang Pisces mampu ataupun seseorang yang sangat bijaksana di dalam suatu kategori bidang usaha sendiri maupun dunia perkantoran jadi pekerjaan yang cocok untuk seorang PCS adalah seorang leader di dalam dunia perkantoran maupun di dalam dunia usahanya sendiri dan untuk support energinya adalah King of One Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini menggambarkan pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces adalah seorang leader di dalam dunia usaha, yaitu usaha perkantoran maupun usahanya sendiri. Dan tindakan ataupun pekerjaan itu sangat didukung oleh orang tua dari Pisces sendiri. Selanjutnya, jika kartu The World kita gabungkan dengan kartu pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces. Menggambarkan seorang Pisces sangat cocok menjadi seorang leader ataupun pemimpin di dalam suatu dunia usaha yang didukung penuh oleh orang tua Pisces sendiri. Dan The World sini menggambarkan seorang Pisces mampu memberikan gambaran ataupun kesempatan kedua kepada orang lain agar bekerja lebih bagus lagi yang dapat menunjang keuangan serta kehidupannya kedepannya baik di sini kita simpulkan. Pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces yang pertama adalah bergerak di dalam dunia usaha kesehatan yaitu seorang bidan ataupun perawat yang disimpulkan dengan egg of sword yang cocok untuk membuka klinik sendiri dan selanjutnya adalah seseorang yang bekerja di dalam pengobatan alami ataupun herbal serta spiritual selanjutnya adalah pekerjaan yang ketiga seorang Pisces sangat cocok bekerja jadi seorang Bendahara di dalam suatu usaha ataupun bidang perkantoran selanjutnya menjadi seorang leader di dalam suatu usaha ataupun pemimpin yang bijaksana untuk mengendalikan sebuah pekerjaan secara rame-rame ataupun secara individual, dan pekerjaan tersebut sangat didukung oleh seorang anak tise sendiri maupun anak tetangganya, serta anak saudaranya. Dan di sini, seorang ataupun lingkungan sekitar sangat menerima seorang tise menjadi seorang pengobatan di dalam herbal, ataupun pengobatan di dalam dunia spiritual. Dan jika seorang Pisces menjadi seorang leader, pekerjaan itu didukung penuh oleh seorang orang tua Pisces sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.